Romi and the Jahat, grup band yang mengusung musik punk dan rock and roll, merupakan band asal Jakarta, yang dibentuk pada 2009. Anggota band tersebut terdiri dari Romi Jahat yang berperan sebagai vokalis, dan dedis sebagai gitaris. Keduanya merupakan mantan personil dari band punk anti-abri yang kemudian menjadi marginal. Lagu-lagu Romi and the Jahat seperti film Murahan dan Matahari Telah Tinggi, selalu dibawakan oleh komunitas punk hampir di seluruh Indonesia.